Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan masak apa ya? Oke okay, teman-teman, di sini saya ada ayam yang sudah saya ungkap ya. Ini tinggal kita olah, mau kita olah jadi apa? Oke okay, teman-teman, let's go kita buat bumbu selanjutnya. Oke, okay. pala. mericanya sesuai selera ya karena anak, -anak saya masih kecil-kecil jadi saya menggunakannya sedikit saja kemudian ketumbar kemudian garam secukupnya nanti ketika proses masak kita cip-cip ya Kemudian di sini ada peniri, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe. Untuk cengkeh, saya gunain satu dan ini satu. Nanti kita geprek aja. Oke okay, ya. ya, ya, ya, ya. Oke okay, kita oke okay, sudah halus. Hai, hai, hai, hai, lembar dan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ini bumbunya Tercium ya, harum Ini kematan ya, sudah wangi banget Kita kasih air Sikit-sikit ya Sikit-sikit kemudian di sini ada gula pasir secukupnya ya kita setengah sendok makan untuk penguat rasa ya untuk garamnya nanti kita icip icip kalau kurang tambahkan sesuai selera ya nah ini masukkan ayamnya Oke, teman-teman, kita aduk rata. Iya, sayang. Iya, nak. Alhamdulillah, nak, nak. Bintar. Barakallah. Barakallah. Oke, kita tutup dulu sebentar ya. Oke, teman-teman, wow. Alhamdulillah. Kita tambahkan kecap secukupnya ya. tinggal diicip icip ya sesuai selera yang suka seleranya asin manis pedas tinggal ditambah-tambah ya oke okay, teman-teman kita lanjut ke menu selanjutnya ya buat sambalnya ada garam secukupnya sesuai selera saya seperti ini sedikit itu aja itu sekitar setengah sendok teh ya kemudian saya juga pakai gula pasir sekitar setengah sendok makan kemudian di sini saya ada terasi yang sudah saya bakar dan untuk cabenya sesuai selera, saya pakai cabai kecil, banyak ini ya Dan kebetulan di rumah saya stok cabai merahnya lagi habis, jadi saya nggak pakai Tapi kalau teman-teman ada cabai merah besar, bisa digunakan sekitar 5-7 buah atau sesuai selera Teman-teman sudah halus ya. Oke, teman-teman saya ada mangga Feni ya. Ini kita kupas. Teman-teman, setelah mangganya dikupas ini saya sudah cuci bersih menggunakan air matang ya. Oke, selanjutnya ini kita seperti ini ya. da da da da Everybody shake it, baby. Oke, kita Sepertinya teman ini Menu selanjutnya Kita mau bening ya Saya bening ini saya Rebus air secukupnya aja Kurang lebih 500 ml Saya gunakan satu siung bawang putih yang besar ya ukurannya ini kita iris-iris aja teman-teman sudah mendidih airnya kita masukkan ini saya ada bayam satu ikat ya kita masukkan 1 sendok teh gula selera ya kemudian garam secukupnya ya kalau kira-kira batang bayamnya sudah lembut berarti sudah matang Oke, okay, simple saja. Saya bening bayamnya, bumbunya simpel banget, dan ini anak-anak saya suka. Oke, okay, saya kira cukup ya. Kita hidangkan, alhamdulillah masakan kita hari ini sudah jadi ya. Ini enak banget ya, pakai nasi anget. Jadi, okay, sini juga bening bayamnya masih. Banget ya, nih. Seling bayam, kemudian jadi masakan ayam kita. Dan ini sambal spesial kita, ya. Sambal spesial kita, sambal mangga. Wow, ini enak banget ya. Wow, oh, mantap! Oke, okay, teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar dan share ke teman-teman lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi karena berbagi itu indah dan membuat kita semakin bertambah. Dan jangan lupa teman-teman yang baru berkunjung di channel ini untuk klik subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update selanjutnya. Terima kasih, thanks for watching, see you next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.